serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Bagi yang sedang mensupport channel ini, selalu mendoakan buat kalian mudah-mudahan sehat terus, bahagia Dan semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan, amin Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mendapatkan info nih Ini penting banget ya untuk warga Konoha Diingatkan kembali Di tahap pertama untuk warga Konoha Jangan sampai lupa voting Leslar Di ajang Infotainment Award 2022 Yang akan digelar di SCTV Jadi untuk Leslar Lover semuanya Ayo voting di tahap pertama Mudah-mudahan Bunda Lesti masuk nominasi Dan bisa mendapatkan Piala Penghargaan kita simak juga persahabat jadi ya, kalimat Caption Info yang dituliskan langsung oleh L2W Udah vote belum guys? Tahap pertama infotainment award ya jangan sampai kelewatan Caranya gimana min? Eits bisa lihat postingan tata cara di akun Star Voting Team lengkap ya Paket komplit tuh segera langsung choose voting Yang belum tahu persahabat ya gimana caranya untuk vote Kalian langsung bisa aja nih tentunya melihat tata cara lengkap di akun Star Voting Team langsung aja persahabat ya buka akun Instagramnya karena di sana ada tata cara lengkap untuk memvoting idola kesayangan kita di Infotainment Award 2022 semangat terus untuk warga Konoha tetap solid dan kompak selalu. Kemudian persahabat disimak juga diunggah Indosiar ya, mengunggah sebuah postingan nih. Ini sih luar biasa persahabat, ya punya penampilannya selalu bikin kagum. Kita simak persahabat di kalimat pertanyaan yang diunggah oleh Indosiar. Jika mereka oriental, siapa yang paling pangling? Wow, kira-kira siapa nih persahabat yang diantaranya ada tentunya rara Lida. Ada Aulia Dea, ada Meli Lida, dan idola kesayangan Bunda Lesti. Bersahabat, dia kira-kira siapa nih? Tentunya yang bikin pangling jika penampilan mereka seperti ini, oriental. Wah well, Kita lihat aja bersahabat di kalimat komentar ya. Dari aku, Revalia Salsabila Putri mengatakan, Bunda Lesti imut banget katanya tuh, Masya Allah Bunda L memang penampilannya luar biasa banget ya. Tak pernah gagal di setiap penampilan selalu saja bikin kita bahagia dan bangga. Masya Allah. Kemudian disimak juga persahabat info penting juga untuk warga Konoha terkhusus yang berada di Singapura. Karena bakal ada acara meet and greet besok persahabat, ya hari Minggu tanggal 28 Agustus lokasinya di Ang Mo Kio. jadi untuk warga Konoha yang berada di Singapura kalian bisa langsung ikuti nih acara meet and greet mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan silaturahmi tetap terjaga dengan baik, kita bahagia banget ya karena dukungan memang luar biasa dari orang-orang yang selalu mensupport dengan tulus kepada keluarga besar Leslar dan kita lihat juga di kalimat info yang dituliskan langsung oleh akun ya para sahabat ini salah satu admin leslar singapura kita simak infonya Assalamualaikum semuanya Tepatnya di hari Minggu tanggal 28 Kita fans base Leslar Lovers Giba Singapura Akan mengadakan meet and greet Yang mau ikut gabung meet up dipersilahkan Salam Santuy Leslar Lovers Giba Singapura Share dan share jangan lupa dukung Dan was support selalu untuk Rizky Bilar dan Lesti kejora Serta BBL ha, Masya Allah, Makin bangga banget ya Alhamdulillah kekompakan tetap terjaga dengan baik dari Leslar Lovers kemudian disimak juga di unggahan SCTV menginfokan ya persahabat ya bahwa acara malam puncak SCTV 32 Extraordinary ternyata akan tentunya disiarkan lagi hari ini pukul 12.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat spesial nih ya, persahabat ya yang belum puas nonton acara malam puncak SCTV yang ke-32 kalian bisa nonton lagi nih Di tentunya SCTV hari ini persahabat ya, jangan sampai lupa Yang tentunya mau nonton, mau menyaksikan idola kesayangan Leslie dan Bilar Kembali akan hadir disiarkan lagi acara malam puncak SCTV 32 Extraordinary Untuk selanjutnya persahabat kita simak juga info dari Indotv Trends mengabarkan soal acara Dangdut Academy 5 ini sih luar biasa juga nih persahabat ya, berita hari ini. Tayang 5 jam sehari, The Academy Raih share penonton nomor satu di jam tayangnya. Wow, luar biasa dan The Academy 5. Mudah-mudahan ratingnya selalu bagus ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Dan kita simak juga kalimat yang diposting di unggahan ini. Masih babak audisi, The Academy 5 sukses rebut hati pemirsa dengan performa yang luar biasa. Seperti pada data hari Kamis misalnya, DA meraih TVR 4,0 dan share 23,1%, angka tersebut tentu saja menjadi perolehan share tertinggi. Pada jam tayang tersebut, disusul ikatan cinta dan cinta setelah cinta yang masing-masing, meraih share 18%. Mana nih yang suka nonton Dangdut Akademi 5? Komen di bawah ya katanya tuh. Wah, luar biasa banget ya. Kita selalu menyaksikan dangdut Akademi 5, apalagi ada Leslar satu paket, pastinya sampai full nontonnya, persahabat. Dia ya, sukses terus untuk Indosiar, semoga selalu tutupi menayangkan acara-acara yang berkualitas. Amin. Kemudian juga, persahabat, kita simak info tak kalah penting. Untuk warga kono semuanya, jangan sampai lupa, tanggal 9 September nih, ada penampilan Lesti dan Bilar yang akan hadir di acara Sofi, kita simak langsung info resmi dari shopee ID. Sobat shopee jangan sampai kelewatan penampilan spesial dari Lesti dan Bilar di shopee 9,9 Super Shopping Day TV Show. Catat tanggalnya ya, tanggal 9 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di RCTI Indosiar Sopi Live dan Youtube Sofi Indonesia. Wow, akan tentunya digelar di dua TV nasional RCTI dan Indosiar serta ada juga live-nya di Sofi Live dan YouTube Sofi Indonesia Yuk persahabat ya kita tentunya selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan pastinya kita juga masih menunggu cedutan terbaru nih hingga kabar berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Live TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.